Di video ini saya akan menunjukkan cara menginstal Google Kamera di HP kalian. Langkah pertama, buka deskripsi video ini, lalu download Google Kamera di deskripsi video ini. Nanti kalian akan diarahkan ke Mediafire, lalu di situ kalian download Google Kameranya. Langkah kedua, install Google Camera. Langkah ketiga, subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan untuk Google Camera yang terbaru yang support di HP kalian. Langkah keempat, Buka Google Camera. Hebat, kalian telah berhasil menginstall Gcam di handphone kalian.